Waduh, fitnah apa tuh? Ada fitnah sama ini yang dibikin di karang-karang itu. Jangan suka heboh sama begituan. Gak usah ditanggepin kalau orang yang ngomongin jelek mah. Ya kalau kita nggak akan ada habisnya. Udah deh percaya deh. Udah, udah, udah, Bukan percaya. saya ngomong. Orang-orang itu nggak ada gak akan ada habisnya untuk menjatuhkan orang ada aja caranya. Ya buat kalian, ya kembali lagi ke kalian. Tinggal kalian bisa memilih apakah kalian harus Mendinai itu, mm -hmm. mengabaikan itu atau kalian Aduh.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 kita tentunya selalu mendapatkan info-info mengenai falling sementara Bunda Lesti di ajang SCTV Music World 2023 Alhamdulillah selalu dipantau setiap harinya para sahabat ya, untuk kategori penyanyi dangdut paling top Posisi sementara via Instagram, Twitter, dan Facebook Bunda Lesti Kejora dapat via Instagram alhamdulillah masih berada di posisi pertama dengan perolehan voting 246.940 votes dan untuk di Twitter atau Facebook maksudnya Persabayaat ya Bunda Lesti mendapatkan voting 3.429 alhamdulillah masih berada di posisi pertama untuk di Twitter Bunda Lesti juga Persabayaat yang mendapatkan 727 votes alhamdulillah masih berada di nomor pertama Yuk sama-sama kita kompak Sama-sama kita support yang, dan dukung Buat Bunda Lesti mudah-mudahan bisa memborong piala penghargaan di ajang SCTV Music World 2023 Kemudian berikutnya persahabat Kita lihat juga nih kekompakan dari Les Lovers Hong Kong Masya Allah tetap semangat Mudah-mudahan tetap solid Makin kompak untuk men-support Leslar Family Dan ada agenda hari ini Dari Leslar Hong Kong Hongkong ya Yang akan ada acara Nanti jam 13.30 Sampai selesai itu acaranya Pengajian Dan sekaligus berbagi tajil Buat seluruh Leslar Hong Hongkong Jangan lupa datang persahabat ya ramaikan mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik ini spesial di bulan ramadhan persahabat mengadakan doa bersama sekaligus berbagi takjil. mudah-mudahan acaranya lancar berkah-berkah rezekinya selalu diberikan kelancaran juga sehat terus untuk kita semuanya amin kemudian juga untuk selanjutnya persahabat kalau membahas tentunya perkembangan BBL kita terharus sekali persahabat ya Emang dari bayi, Abang Fatih sudah deket banget dengan papapnya Ini Masya Allah banget tersabat ya, tak heran Sampai sekarang pun, Abang Fatih emang selalu deket dengan papapnya itu Masya Allah Luar biasa Komentar pun begitu banyak diberikan Di antaranya dari akun ekai 97 Masya Allah, tebaruk Allah Selalu terharu dan masih gak nyangka Anak bayi udah gede, jadi anak pinter, responsif Ekspresif, aktif, dan sweet Juga soleh insya Allah Amin Ada juga tanggapan dari Folinaster Masya Allah nga tumbuh besar dan limpahan kasih sayang yang luar biasa Dari papa dan bunda Abang sehat-sehat buat papanya Abang juga bahagia terus Leslar family Amin Mudah-mudahan tersayang. Idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan Kemudian juga selanjutnya Kita mampir ke outfitnya BPL Color baby ala aja persahabat ini bukan kaleng-kaleng ini tiga mencapai 620.000 ribu satunya berarti dua ratus ribuan nih persahabat ya masya Allah. Berkah barokah dan mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya. Dan tentunya persahabat kita lihat juga untuk berikutnya. Mampir ke postingannya Bibi Indi dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video lagi berada di perjalanan persahabat ya. Apa mungkin Bibi Indi sudah tentunya mau ke Anjur? Wow, ini kejutan juga untuk warga Konoha Mudah-mudahan ada kabar baik Ada kabar bahagia yang tentunya kita dapatkan dari keluarga besar Leslar, persahabatnya Kita segera selalu menunggu kejutan dari idola kesayangan kita Yang tentunya selalu dinantikan oleh warga Konoha Untuk berikutnya, persahabat, kita mampir ke postingannya Kanurul Kanulul semalam mengunggah tentunya postingan bareng Ibu Rosmala Dewi Masya Allah, sehat terus juga untuk keluarga besar Papa B Doa terbaik pokoknya untuk seluruh keluarga Leslar dari orang baik Masya Allah Mudah-mudahan terus tersebut kita mendapatkan cedukan vitamin hingga kabar baik dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita ini dulu informasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Baik mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.